boro-boro karyawan, buat makan aja ikan cerimur gua gak sih, lama-lama habis ini kalau gua sekarang yang lagi musim ikan apaan aja bang lah, baru tahu saya bang ikan cibi emang ikan apaan Tom, yang lo beli? coba bapak lihat Aduh sepi amat ini dagang Udah tiga hari kakak yang beli Mana airnya gue tepat lagi ini. Kalau gue punya karyawan mah Ini kalau gue nih rada ajarnya kaya lihat ah. Ini boro borok karyawan Buat makan aja Akan gua gue garasin Lama-lama abis ini kalau gue Ada, Abis dan jadinya terikan ah. Ini gue selonjoran lah ya dah Baru ini goreng beli Bang, belikan bang ah, Mau beli kan apa tuh tong? di sini ada banyak ikan tong model 8 aja ada tuh sekarang yang lagi musim ikan apa aja bang sekarang mah yang lagi musim ikan cibi tong nah, baru tahu saya bang ikan cibi ini bukan sebarang ikan tong tahu gede bisa ngomong ini oh, bener bang bener lah tong masuk ke gorok kayaknya nih. Ikannya, nih ini berapaan bang? udah, buat lu bang, bocing aja, buat penglaris nih bang, duitnya bang makasih ya, ya. Alhamdulillah. Laris, penglaris apaan itu dong? ada deh tadi bapak kasih duit, lu beliin apa aja dong? ikan mbak Emang ikan apaan Tom? Yang lo beli? Coba bapak lihat. Jangan ba, ini mah ikan, entong doang yang punya. Orang istilahnya langka. Terus kalau udah gede bisa ngomong? enggak kaga aja lo tong ikan bisa ngomong. Ini mah kece bang Tom, bukan ikan. pantesan aja kalau udah gede bisa ngomong. Ya, bener pak <tuk>